Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan channel saya Alhamdulillah <tuh> <Ahmad Z. tuh> Di video kali ini Saya akan membuat Jus hmm. Jus buah Naga untuk Kesehatan Bahan yang saya gunakan yaitu buah naga. Ini dibagi <tuh> 4 jangan terlalu banyak ya. Karena minimal sehari itu satu gelas, jadi tidak boleh berlebih. Kedua, saya tambahkan pisang dukung ini untuk anak saya jadi kita tambahin pisang sebagai untuk pemanisnya kita tambahkan susu ini bahan sudah tercampur di sini semua jadi <tuh> setelah bahan sudah dikupas sudah dibelah-belah kecil-kecil kita masukkan ke sini kita tambahkan airnya dikit kita tambahkan susu untuk pemanisnya juga <tuh> karena buah naga ini sangat baik untuk kesehatan terutama untuk menaikkan lebih darah dan berbagai manfaat yang lain oke kita Mulai saja ya pembuatan Jus Buah Naga nah, Setelah sudah Bahan sudah Di sini semua Di blender Kita nyalakan ya Jangan lama-lama tapi bos nah, Ini sampai bunyi cepluk ya supaya tidak loncat saat diputar <tuh> oke okay, kita lakukan Cukup ya. kita angkat dulu bos setelah selesai di blender kita masukkan nah ke gelas hmm sangat menggugah selera hmm. <tuh> jangan berlebih ya maksimal sehari sebelas, oke okay. karena yang berlebih itu tidak baik <tuh> sisanya kita ambil piring <tuh> nanti sisanya kita taruh di piring saja biasanya ini buah buah bit anak saya nggak mau ya terpaksa buah harga kalau buah bit kemarin kan udah, di, udah bikinkan, cuman dia agak mual akhirnya tak stop lah gak beli lagi Tak kasihkan tetangga buah bitnya ya sebenarnya bagus semua sih bahan naga buah bit untuk api darah <tuh> nah. ya, kalau buah bitnya nggak apa setelah bijus, gak ya. mual sih kita lanjutin, kemarin udah beli sepilo karena buah bit itu ya bagus untuk api, asam lambung ini juga ya, asam lambung juga hmm. nah ini jadinya darah cuanti kan ciam <tuh> nah ini untuk anak saya jadi setiap setiap hari lah. satu gelas satu gelas untuk kesehatan untuk HP untuk saham lambung juga hmm indok bagi yang belum pernah mencoba buah naga di jus ya buruan beli paling berapa sekilo untuk kesehatan, kok, karena kesehatan itu mahal ya, lebih baik menjaga daripada mengobati. Mantap, jadi <tuh> pisang dan buah naga susu was. Supera vitamin K begi, Wong. Mantap. Yang penting jangan berlebih. Sehari segelas. Kalau misalkan sudah ada enakan, ya seminggu dua kali atau tiga kali. Hmm. <tuh> Oke, selamat mencoba di rumah ya. Ini tips sederhana dari saya untuk menaikkan HP darah asam lambung juga. <tuh> ya, bahan-bahan sederhana sih buah naga, pisang, susu, susunya untuk penguat rasa, banyak vitaminnya semua. Jadi ini mudah-mudahan yang sakit segera akan sembuh. Oke, okay, sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang berkenan mau uh, silakan monggo subscribe, mau kapan manfaat. <tuh> Oke, okay. jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe ya. Oke, okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.